Empat tangan Thank mm -hmm. you. yeah Don't want 경찰 E itu eh, Terima wow. wow. I mean... Dari Buku Rute tasnya bagus. Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman. Atas hadiahnya. Atas hadiahnya. Happy seneng banget. Happy seneng banget. Selamat ulang tahun Afi ulang tahun yang keenam tahun ya Fit semoga panjang umur ulang tahunnya meriah banget ya nggak ada mide juga terus teman temannya banyak teman sekolah Kak teman tetangga Fit Hafid Hafid pinter ya banyak kadonya ya Fit, Hafiz Selamat ulang tahun Dede Hafiz Yang keenam tahun Semoga panjang umur Sehat terus ee, Jadi anak yang soleh Jadi anak yang pintar Jadi anak yang dibanggakan Sama bunda sama ayahnya ee, Nanti kadonya dari Mbak Deva sama Mide nyusul ya Allah selalu bersamamu Lindungi dirimu Terangi jalanmu Kabulkan semua doamu Barakallahu Eh, Umri Bersyukur kepadamu Atas semua nikmatmu Semua karena Ridamu Allah Selamat ulang tahun habisku I love you Panjang umur, umur. Sehat, selalu. Sehat selalu Tambah pintar Jadi anak, Jadi anak Dan, Dan Sayang sama ayah bunda bunda So. Happy birthday to you, happy birthday hasis, we love you. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birth. Selamat ulang tahun, adik Hafiz Siang yang keenam. Ke menjaga menjadi, menjadi anak yang soleh, sole, patuh kepada orang tua. Menjadi anak yang pintar, sehat, sehat selalu, dan men menggagakan kedua orang tua, tuanya. Selamat, Selamat ulang tahun, terima kasih. dan bahagia. Selamat ulang tahun Mas Afis yang ke-6 tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu, tambah pintar, pintar ngaji, pintar sekolah, pintar ngibadah. Semoga menjadi kebanggaan orang tua. Dan semoga bahagia dunia akhirat. Bye